biar pekerjaannya bisa selesai eh, bersamaan ya atau biar apa ya disambi-sambi gitu dan lanjut ini aku tuh mau ngerendam pakaian ya direndam sebentar aja ya teman-teman karena cucianku enggak eh, begitu kotor ya lanjut aku mau kasih deterjen dulu lanjut aku mau aduk-aduk uh, gitu ya aku tuh nyucinya masih manual gitu ya teman-teman um, kalau teman-teman pasti udah pakai mesin cuci ya aku tuh belum beli gitu ya belum bisa kebeli maksudnya tapi disyukuri aja ya alhamdulillah aku mah karena nyucinya nggak terlalu banyak jadi nggak capek sih temen-temen tapi kalau uh, lagi uh, kalau udah ada rejeki sih aku juga pengen ya beli mesin cuci tapi untuk sekarang um, aku belum bisa beli oke okay.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 bisa tulis di kolom komentarnya ya mam dan bunda dan aku juga muci handuk gitu ya handuk. tergantung airnya ya kalau masih foto aku nanti bilas lagi dan ini alhamdulillah ya teman-teman bilasan yang terakhir nih udah beres dan ini ada ungkep ayamku juga udah mateng gitu airnya juga udah surut ya teman-teman dan aku langsung masukin aja ke wadah ya biar rapi gitu aku mau simpen nanti biar cepet dingin aku mau simpen di kulkas gitu karena ini tuh untuk makan anakku ya jadi kalau mau masak aku masaknya ngedadak gitu dan ini tuh udah di atas gitu ya aku lagi jemur pisang jadi kemarin tuh aku bikin selai pisang ya sele gitu temen-temen tahu selek. jadi sih ini pisang yang diiris-iris tipis-tipis dan aku mau jemur gitu karena ini tuh pisangnya agak masem gitu ya asem banget gitu namanya tuh pisang seribu jadi pada enggak suka gitu ya di kampung aku tuh sama pisang ini padahal tumbuhnya tuh cepet banget ya tumbuh eh, liar gitu di halapan rumah tapi pada enggak doyan gitu ya jadi daripada busuk gitu aku bikin selai gitu dan lanjut ke videonya ya teman-teman Ini tuh aku lagi jemur pakaian nih Aku nyuci handuk tiga gitu ya Dan ini cucian nih Aku nyucinya sedikit ya Karena sekarang tuh anakku hmm, Jarang ngumpul gitu ya teman-teman Dan kadang juga aku ke dikasih pempes gitu ya biar enggak banyak cucian Alhamdulillah hmm, pekerjaanku udah beres ya teman-teman dan itu tuh ada kacang kedelai ya teman-teman kacang kedelai punya kakak aku nitip jemur gitu karena kalau di bawah tuh banyak ayam gitu ya teman-teman malum ya di kampung gitu Oke sampai di sini dulu ya untuk video kali ini Terima kasih yang telah menonton jangan lupa untuk dukungannya ya teman-teman dengan cara like comment and subscribe Terima kasih yang telah menonton sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh